apa mas? lebas jeruk pak jeruk apa? jeruk buah. urusan jeruk buah. Oh. enaknya roti, roti rasa jeruk. leasing, kui rasanya apa pak? stroberi mas. leasing gigi, kui rasa pandan mas. singkui, gigi rasa semongko mas. Sampai mau ngengkel loh mas, itu aku nambah membuatnya Aku seru buah pak Tidak, nah, ini ini roti rasa buah Sampai ini? Ini rasa coklat mas Sampai? Sampai tanggur nah, Ini rasa blueberry mas, sampean yang burun no. Seru buah Ya, rasa buah Roti rasa buah ini Jadi dodol roti tuh pak ini buah-buahan. Terus ngerasa roti Iki loh rasa roti ndi? Iki rasa roti. Ceked. disini dompetku itu mau nondir eiiiis mau mendasku woi sudan-udan nyamayanin kok ini jajan bojo disini oh. satu sewu hilang disana oh ini alhamdulillah gudang wah disana ini bojo ini pusing rerek Piye ya carane mana dompet, di miskol ya duduk HP. <tuk> Titik. Oh, mulai numpak opo kak duit. Nice eh mas, kan aku selaku -selaku, oh kok, boleh jawab, lu, mas? hilang mas, warna ireng sama ini ina, iya. tak boleh itu lagi kurang namanya biar mas, mas ini berhubung mas, 5% nah, memang Iye, gue, mas? oh iya, mana karena aku mana ya, itu ya oh, ya, tapi, ngerti ya? ngerti gue, gak ngerti gue, bayar aku satu sewa ya ya, ngerti, bener? ya, deal ya, aku, ya, jangan lupa jangan lupa silahkan coba cok, bayar rambut bolkrong abang baik hati pisan orang yang bayar pinter Wes, moga moga ya oleh rezeki cenggak ya alhamdulillah hati-hati ya, hati ya wah ketemu, mantap jari rambut bayar kalung selawewu ganggut, ganggut guys Es bang, sabar lah eh. Kehujanan aku. Kamu sudah tahu hujan begitu kok jalan-jalan. Kamu nggak tahu orang gelisah ya. Aku tuh kalau gelisah tuh nggak kerasan di rumah. Kenapa kamu? Kok kayak gimana gitu wajahmu? Ini mau nikah mas. Nikah kan tinggal nikah. Apa yang perlu disulitin? Cara enak sekali. Terus? Hey. Saya ini mau nikah sama orang Bugis Makassar Terus kenapa? Ada namanya uang panai Uang panai itu butuh banyak uang Makanya kalau kamu tuh wajah pas-pasan tuh jangan nyogok Kalau ingin cewek cantik itu ya kamu tuh tahu diri dong Cup Jangan nyogok gitu Weh Itu bukan nyogok, adatnya di sana begitu Mat adanya pakai uang gitu iya itu namanya uang panai kan tadi saya sudah kasih tahu uang panai uang panai itu harus kita taruh uang bawa uang ke keluarganya puluhan sampai ratusan juta kamu cek di google itu uang panai perempuan bugis Makassar mau nikah aja kayak gitu ya aku tuh coba ya aku kasih cerita ya aku tuh nikah udah empat kali loh Enggak pernah pakai uang orang semua itu kamu nikahi. Bukan. Apa? Daun. <laughs> Iyalah. Enggak masuk tuh terus kamu gelisah gara-gara itu. Hmm. Iyalah, Mat. Aduh. Uang banyak begitu tuh bagaimana kita mau dapatnya? Gampang kok. Semua gampang dari tadi gampang. Ya kamu enggak usah nikah lah. Itu makanya. bukan solusi. Bukan, makanya kamu itu kerja saya kan juga kerja kamu tahu sendiri saya ini kerja banting tulang banting badan semua yang bisa dibanting saya kerja itu ya kerja itu di bangunan, jadi petani kerja kok bantingin tulang itu loh siapa yang kamu banting itu pribahasa mat pribahasa apa kerja banting tulang itu kerja keras artinya oh yang ngomong lah cup cup pusing saya mat aduh aku juga pusing kau itu datang bawa Ya emang aku pusing, pusing cup Pusing kenapa eh, Ini mau cerita tidak, tidak. Cewekku minta mie ayam Minta apa? Minta mie ayam Mie ayam kan ada dijual di sana tuh banyak 10.000 Itu udah bonus pentol itu Maksudku tuh aku nggak punya uang buat beli mie ayam. astaga 10.000 aja nggak punya uang. Ya namanya orang nggak punya cup cup kamu itu. Kamu juga panai panai itu nggak punya uang. Iya tapi ini kan puluhan juta. Bisa sama-sama nggak punya berdaya ya terus bagaimana ini solusinya? Kamu datang itu jangan bawa susah dong. Saya juga nih susah. Ntar aku mikir dulu. Solusi punya ide cemerlang kan ideku belum cerita wow. jidengu itu apa bagaimana kalau kita maling Mat, tadi waktu ujian-ujian disambar petir nggak kamu kan tanya kamu ingin cari uang yang cepet biar cepet nikah Apalagi kalau bukan maling Itu bukan solusi, Mat Kamu mau nggak? Astaga eh maulah gimana? Hmm. itu di... Hmm. Itu loh, rumah itu loh huh? Itu kan orang kaya baru, ya itu orang dari Jakarta itu Baru Dia kerja di luar sekarang, dia lagi di Surabaya Kosong itu rumahnya Kalau kosong kita mau ambil apa? Maksudnya orangnya nggak ada. Kalau hartanya banyak lo itu. Iya yang jelas kosong kosong rumahnya itu kita juga butuh penjelasan. Ayo kita ke sana nah, yuk. Laya terus bagaimana? Ayo kita nyuri. Nyuri ya? Nyuri lah. Tega aku nggak biasa mataku nggak tahu. Berhosing aja lah cara nyuri gimana? Cara apa? Cara mencuri rumah. Cara mencuri. Oh, ini, ini, ini dengan cara apa ini? Ya, ini lah pertama pagar dimanjat oh iya iya eh jangan. Iya, iya. cocok kan? cocok Gue t beli mobil cukup kok gaun kok gaun-gaun seperti ini cukup hmm. kok udah salah masuk ini tapi ini mahal cukup aku yakin ini mahal Hah, ada masnya ini Coba di sini saja, ambil. Yang penting kalau ada orang kamu harus cepat-cepat ngomong loh. Iya. Cup. Apa? Perhiasan, Cup. semua. Semua sabarlah. Ya ampun sabarlah, Cup. Aku juga mau beli mobil ini. iya <idad> kasih. tangan 뽀뽀 뽀뽀 뽀뽀 빠